Kalau ketika Allah Subhanahu Wa Taala beri kita nikmat bentuknya sarro, terus dengan sarro itu bertambah manfaat kita untuk orang lain, berarti itu kebaikan. Kayak misalnya Allah nambahin kita rezeki, dapat sebuah proyek atau kita dagang, kemudian untungnya ternyata di luar perkiraan kita lebih gede. Lalu dengan nikmat rezeki tambahan itu, akhirnya kita menjadi orang yang bisa bantu orang lebih banyak. Berarti. Nikmat itu adalah khair Tapi kalau dengan nikmat Rezeki yang bertambah Makin kaya, makin sukses Makin bagus karirnya Justru membuat kita menjadi orang yang semakin sombong Jadi semakin sibuk Akhirnya mulai mengurangi jatah ke masjid Mulai mengurangi jatah tilawah Berarti itu tidak menjadi khair